oke okay, bro kita ini lagi ada dapet kiriman barang dari cloud snapchat aduh makasih banyak bro ini kamu bikin saya punya PR ya <laughs> ini kayaknya harus pr nempel lagi kita dapat Green DJ makasih banyak nanti kita coba langsung untuk tempat cuman kali ini saya akan sedikit bahas untuk chart baru ya saya penasaran juga karena banyak teman-teman yang bilang rugi banget kalau sekarang gak punya chart baru ya untuk build uh, class uh, saya malu juga ya ini saya cuman ngasih balik hadiahnya uh, makanan pet ya thank you ya bro clone nanti kita kopdar aja uh, dan kamu bisa lihat di video ini saya bikin sebuah chart yang bakal saya terus mainin untuk saat ini ya. Oke, langsung aja saya kirim, enggak tahu sampai enggak tahu enggak karena tadi di chat enggak bisa, Bro. Enggak, <tuk> wah. Wah. Terus nyari G13 ini kayaknya. Semoga aja lah nempanya masih bagus aku. Saya kumpulin dulu <tuk> permata. Oke, kita langsung aja menuju chat baruku. <tuk> nah ini kita ada server tambahan ternyata sekarang ada dua ya di server Duran ya parah <laughs> saking banyaknya kemarin yang bikin kali ya dan saya terbilang telat tapi nggak apa, apa lah ya namanya nyoba karena banyak bilang teman-teman wah ini bisa dapat uh, equip dari siulson Son itu dia lagi uh, ini ya kali lagi promo gede-gedean <laughs> entah untuk nutupin karena uh, Takut dibilang paituin kali gamenya <laughs> Jadi dibagi-bagiin Ataupun memang mau ngancurin pasaran harga barang ya Di dunia gamenya Tapi nggak masalah yang jelas Mereka tetap jadi seorang kapitalis sejati bro Kita akan turun di kota Eh apa ya Saya memang mau bikin cleric ini Untuk jadi apost Eh apa? Jadi templar. Ini kita kayaknya di lima nih awal-awal Katanya biar cepat di nyubi, tapi saya pengen di 5 aja. Karena ini catnya belum ada, cegel sama sekali, jadi saya harus cari sampah. Semoga banyak yang buang. <laughs> Aduh, ngawalin main tuh males, bro aslinya. Ini kalau nggak dibujuk anak-anak, karena ada event, kayaknya males deh. Tapi kita lihat dalam waktu 10 menit ke depan, semoga... Ini bisa membuat saya menyenangkan, dan jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung di channel Simuni. Oke, bro, jangan lupa like and komentarnya. Saya tunggu selalu, bro. Oke, ini cek katanya ya. Leveling dulu lah ke quest awal si nenek, dan tetap setia menggunakan beginner silver pot, bro. Oke, ini eh uh, kita mau cek inventory juga barusan udah dari kuesi si Nenek Hai ya inilah set-set inilah set palang merah dulu ini sebenarnya nah saya bingung ini fungsinya spot buat apa ya untuk Soul uh, sopiret ini enggak ada yang kasih tahu deh ya udah ini buka Tara ih huh? Dapat pet gosong bro rugi amat waduh kepaksa bikin cat dulu yang lain deh kali beruntung masa petnya gosong aduh semoga beruntung deh kayaknya <laughs> ya udah <laughs> oke okay, kita bikin ini si craftman tadi aku sempet bikin sebentar tapi Entarlah lah itu dibuka kotaknya ini aku bikin dulu aja yang backup buat penasaran apa kek petnya yang bisa bikin buat m attack dan damage m attack ada ya? apa apa e, namanya himagi e, oke okay. kita muncul di kota mana ya elim deh kayaknya ini biar enak gampang Elim oke okay. oke Himagic berangkat Aduh nih ramai juga ya Agak lag bro memang lag bro Aduh Coba cek inventory Semoga beruntung kita bro Tara Iya lah, Benny. Gak apa-apa daripada yang tadi gosong Aduh kita bukalah chart yang satunya lagi lah nah bro beruntung lah ini lumayan agak rare hehehe <laughs> warmino nggak apa-apa jadi influencer juga lah koleksian lucu atau enggak ini petnya dari kacang ya dan gratis intinya oke langsung kita berangkat lanjutin dari karakternya tadi yang utama ini adalah si eh, surprise si surprise ya ini udah level 30, saya pengen tahu barang apa sih yang pertama diambil dari si Uson. Dulu sih kan paling cuman G ya. Ini kita cek aja. Tadi udah hunting di si ayam sampai level 30. Kebilang cepet deh nggak tahu kenapa ini. Mungkin lagi double drop atau double XP gitu ya. Yes, please, I am prize. Coba cek. Hah, XG 9 gila. Wah, udah bener-patersan yang komentar di websitenya di di grup itu bukan di grup mau di di apa di forumnya teriak-teriak. Wah, ngancurin harga bla bla bla. Ya emang ternyata memang sangat sangat keren ini hadiahnya full set bro. Coba cek lagi nih barusan celana baju ini apa? Ini sepatu sama topi Ya ampun Mercury Meshnya XG plus 9 Waduh ini bener Udah gak usah kemana-mana Farmingnya langsung ke ujung dunia Sampai level 40 ini sih Lalu kita pergi ke gua. Nanti kita kupas bro Sambil jalan Kita cek juga otak atik Untuk statusnya yang pas di level cacat Di bawah 50 ya dan saya nggak mau pakai topi panci kalau equipnya gini kerenan full setnya kelihatan ih cakep lihat kebayang cuman pakai aksesorisnya itu <laughs> oke okay, kita udah di ujung dunia kita tes ini saya belum ngisi status loh saya statusnya yang sampai level 30 belum saya masukin dan si steel golem eh, bisa kita tembus damage nya bro Biasanya boro-boro paling minus satu ya Oke <laughs> oke okay, okay. ini aksesor, apa akurasinya juga saya belum masukin di skill ya Sengaja saya pengen tahu aja kalau armor seperti ini kayak apa hasilnya gitu Dan ternyata memang tajam bro Ngaruh banget untuk senjata XG ya Apalagi untuk Templar XG plus 9 ini dia bisa di kill momon yang levelnya kayaknya jauh dua kali lipat dari level yang kita uh, punya. Ini mantap bro Nah, per dua monster kalau beda 21 puluh levelnya itu bisa naikin du uh, level langsung ya. Per dua momon loh bro. Ini saya masukin aja ke intelijen karena udah pede banget nggak perlu isi strength ini. Karena udah punya senjata SG plus senjilan ngeri ya. Ini kita otak-atik statusnya, saya mau masukin untuk akurasi, disesuaikan aja. Saya nggak akan masukin dulu semua, eh, uh, nya uh, Paling ini sampai level 10 lah, saya sisain empat uh, level, iya ya, level 10 lah. Saya harus sisain 20, atau 30 poin untuk, eh, uh, ininya ya, uh, skill areanya ya. Judgment Strike Oke okay. Wah ini agak semangat ya bro Kenapa ya tadi padahal males <laughs> Oke okay. Siap ada 45 SP Saya sisain Nah kalian kalau beda uh, uh, Kelas nggak masalah yang penting Areanya aja ini kalian bisa ikutin Biar cepat ini langsung masuk ke ujung dunia Di ujung dunia dari level 30 itu Sampai level 40an lah nanti kalau udah lewat level 40 kita main ke gua silon karena apa di gua silon itu lawan apa warrior ya dark warrior kalau nggak salah warrior of darkness dia itu dropnya ice crystal itu untuk kita quest di level 63 wah enak banget ya pantesan server kayak pasar Oke, okay, lumayan lah. Cukup lah ini buat e, apa? Buat kalian membunuh waktu dalam waktu dua jam aja. Ini udah nyampe level e, bisa tembus sampai level 50, kayaknya. Aduh, ini lupa saya naro ininya aksesorisnya. Kalau nggak salah ada grosir style ya. Oke, okay, wah mantap. Nah, ini masuk ke uh, gua silon ini kalian melalui kota Elim ya kota Elim sebelah kiri nanti kalian masuk ke situ dan levelnya itu harus lewat level 40 baru bisa masuk. Waduh asik nih di sini. Yang teman-teman baru gabung ayolah ikut kopdar dengan saya bro. <laughs> cari aja ini e, catnya sisa kahimah aduh asik bisa nge bro kebayang gak <laughs> price level 30, 40 bisa nge-mob yeay <laughs> apalagi ya nanti mungkin untuk yang e, nempak saya harus ngumpulin dulu bahan-bahannya nanti saya coba kasih lihat beberapa apa, barang yang harus kita tempak ya walaupun kondisinya e, banyak like sebenarnya sugesti kayaknya tapi kebanyakan saya gagal sih kalau kondisi server lagi berat kecuali kalau sampai plus 7 doang ya yang ke plus 9 itu rata-rata saya pecah semua Oke, okay, makasih banyak udah nonton. See you in the next episode. Jangan lupa kalau kalian suka uh, share and like-nya terus konfirmasi juga untuk informasi terbarunya biar teman-teman yang lain juga yang pada gabung bisa tahu. Dan makasih banyak special thanks untuk teman kita yang udah kasih PR si cloud snaps. Oke, okay, bro, nanti kita kopdar di game. See you.